serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti Kejora. Ke gambar pertama persahabat kita lihat di sini ada info dari Ibu Siwi mengenai Anjang Indonesian Dangdut Award 2022. Untuk mekanisme Indonesian Dangdut World 2022 persahabat kita lihat di slide kedua. Yang pertama, voting melalui SMS dengan tarif Rp2.000 dan secara gratis di aplikasi video maupun di media sosial dilaksanakan melalui Instagram, Facebook, dan Twitter dengan memberikan like pada salah satu foto dari masing-masing kategori Indonesian Dangdut Award 2022. Yang kedua, Periode voting, Indonesian Dangdut World 2022 dimulai pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober sampai dengan Kamis 3 November 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, satu akun hanya terhitung satu kali vote. Yang keempat, hasil akhir diputuskan oleh tim Indosiar dengan menggabungkan hasil perhitungan voting SMS, media sosial, dan video, keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.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 Hasil voting, pemenang bisa diketahui saat malam Indonesian Dangdut Award tanggal 3 November 2022. Itulah mekanisme Indonesian Dangdut Award 2022. Jadi untuk semuanya, kita dukung Lesti Kejora. Mudah-mudahan bisa mendapatkan piala penghargaan di ajang IDA 2022. Kemudian kita simak juga ada kabar dari detik.com mengenai soal kabar yang beredar pemberitaan KDRT yang tentunya dialami oleh Bunda Lesti. Kita lihat persahabat ya, langsung dari Komnas perempuan minta kasus KDRT ke Lesti ke dianggap settingan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dijadikan candaan atau dianggap sebagai settingan. Karena menjadi korban, kekerasan itu menyakitkan dan butuh keberanian pada korban untuk bersuara di tengah nilai-nilai yang masih membenarkan kekerasan terhadap istri kita harus mendukung LK untuk melewati masa-masa sulitnya pulih dan tetap bisa terus berkarya Siti Aminah Tardi sebagai komisioner Komnas Perempuan ini langsung persahabat ya diutarakan mengenai berita yang lagi viral berita soal KDRT persahabat ya jangan dibuat candaan dan kita lihat juga langsung di detik.com ada sebuah kalimat yang dituliskan. Komnas Perempuan Prihatin dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT diduga dialami oleh penyanyi Lesti Kejora. Komnas Perempuan pun meminta kasus KDRT yang dilakukan Rizky bilar kepada Lesti Kejora itu tidak dianggap sebagai settingan. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi pun mendukung Lesti Kejora untuk memproses hukum suaminya. Menurutnya, kekerasan fisik yang dilakukan Rizky Bilar itu menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam relasi perkawinan. Itulah, Pak Sahabat, ya, kalimat yang dituliskan di akun Detik.com: "Mendukung penuh untuk Bunda Lesi Kejora memproses secara hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga." Dan untuk berikutnya, persahabat simbang juga keluarga besar Rizky Bilar pun tentunya angkat bicara. Yang pertama dari Bobby Suarez, Bang Bobby, memposting foto Lesti Bilar dan BBL, dan ada sebuah kalimat yang diposting, "Doakan terbaik aja buat Leslar. Amin." Mudah-mudahan ada yang tentunya jalan keluarnya persahabatnya. Kita lihat juga, selain Bang Bobby, ada Kak Nova Pratiwi yang ikut memberikan tentunya tanggapan. Ya. Di situ Kak Nova menuliskan sebuah kalimat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Keluarga besar Rizki Bilar pun semuanya angkat bicara mengenai postingan-postingan dan kabar yang sangat menghebohkan persahabat. Untuk selanjutnya disimbang juga, ini ada unggahan dari l 21. Ini nasehat dari Habaib. Tentunya nasehat langsung dari Habib Umar persahabat. Ya perhatikan di sebuah kalimat ini pesan juga ketika engkau meyakini bahwa setelah kesengsaraan adalah sebuah kebahagiaan dan setelah air mata yang mengalir adalah senyuman maka sesungguhnya engkau telah melaksanakan ibadah yang amat agung yaitu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah mudah-mudahan apa yang dialami oleh Bunda Lesti persahabat ya untuk selanjutnya semoga ada kebahagiaan yang didapat Masya Allah, ini pesan juga untuk semuanya persahabat dan selanjutnya juga kita simak, Di sini ada momen yang membuat kita pun ikut menangis ada salah satu ibu ini fans berat banget ya, kepada Leslar disebut fans garis Leslar, ini fans garis kerasnya Leslar, persahabat. ini menangis saat mendengar berita KDRT yang dialami oleh Bunda Lesti. Ada sebuah kalimat yang diposting di unggahan ini. Seorang ibu menangisi Lesti setelah melihat berita di TV, Sesegukan menahan kekecewaannya sama orang yang membanting dan melempar juga mencekik Sampai dia nggak mau makan dan mengurung di dalam kamar Masya Allah kasihan ibu ini meresapi banget persahabat ya Sampai makan aja ini nggak mau Doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan sehat, cepat pulih Dan kita selalu menunggu kabar baik dari idola kesayangan kita, karena dukungan luar biasa dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti, banyak di luar sana orang-orang yang selalu mendoakan dengan tulus. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cedukan vitamin lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Lesti dan BBL.